halo guys assalamualaikum selamat datang di channel dewa dewi oke di vlog kali ini saya mau ngomongin tentang creative commons nah eh, penjelasan sederhananya gini jadi biasanya eh, seorang konten kreator itu kalau mau ngupload di youtube ya itu kan biasanya di setelan lanjutannya itu biasanya ada di bisa paling kanan sih itu di bagian lisensinya itu kan ada dua pilihan pilihan pertama itu yang nggak perlu kita rubah biasanya langsung upload itu pilihan pertama itu lisensi standar YouTube lalu yang kedua itu pilihan lisensi atribusi nah lisensi atribusi itu yang dinamakan creative Commons bedanya apa? nah kalau yang pertama itu lisensi standar YouTube itu ibarat kata kalau aset tanah itu hak milik jadi itu hak yang paling dasar jadi nggak bisa diambil alih nggak bisa ditumpuk-tumpuk jadi eh, video itu benar-benar hak cipta milik kita nah kalau di pilihan kedua itu yang atribusi atau Creative Commons itu boleh jadi video kita yang pertama diupload itu dikasih opsi kalau lisensinya itu Creative Commons jadi secara legal secara hukum dalam aturan YouTube itu membolehkan konten kreator lain untuk mendownload lalu men video tersebut cuman Uh, secara baiknya sih kalau si reuploader itu minta izin dulu dari si konten kreator pertama yang mengupload video tersebut jadi mungkin uh, link videonya itu ditaruh di deskripsi bawahnya sumbernya itu dari mana nah seperti itu nah uh, dan bisa dipasang iklan juga pasang iklan juga jadi nah itu baiknya sih emang izin sama sih uploader pertama nah kalau dari saya sendiri di channel saya itu per vlog ke 351 itu settingan lisensinya udah saya ubah ke lisensi atribusi ya termasuk ini nanti video yang ini itu nanti pasti udah saya setting lisensinya atribusi jadi teman-teman yang nonton ini boleh ngedownload Boleh reupload video e, Melalui proses editing Atau enggak sama sekali Silahkan Reupload e, ke youtube Di channel teman-teman Boleh Bahkan dipasang iklan pun silahkan Cuman Sebisa mungkin di Deskripsinya itu Nanti dikasih link Link dari Video sumber teman-teman ambil dari channel saya. Nah, kalau dari saya sih silakan, boleh, udah saya kasih izin. Karena memang secara legal dari pihak YouTube memang dikasih pilihan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ada yang mau download, mau di edit sebagian, boleh. Mau full re-upload juga, silakan. Barangkali ada informasi yang berguna, tapi. Uh, kalau khusus channel saya dari Vlog ke351 dan seterusnya Nah kalau 350 dan sebelumnya itu belum itu uh, lisensi standar YouTube jadi uh, teman-teman kalau mau re-upload nggak bisa soalnya nanti uh, terkendala hak cipta dari pihak YouTube takutnya nanti Channelnya nya kenapa-kenapa ada masalah nah jadi uh, boleh silakan vlog 351 dan seterusnya oke okay, uh, mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai creative Commons dan uh, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini dapat dimengerti buat teman-teman semua kalau ada yang bingung boleh Komen, diskusi di kolom komentar. Oke, okay, uh, itu aja vlog dari saya. Uh, jangan lupa di like, share, komen, dan yang pasti subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.